Oke, okay, uh, hari ini gue mau bahas sesuatu sangat sederhana, basic uh, membahas tentang kalibrasi ESC uh, yang kebetulan gue pakai ini seri Yokomo. Ini kalibrasi ESC ini dari RPX, RP, uh, BLRS, BL4 Pro sampai RPX2. Ini sama. Uh, Kalau yang lain gue kurang tahu ya. Uh, maksudnya uh, bukan kurang tahu. Yang lain tuh ada beberapa tipe, lo bisa browsing aja calik kalibrasinya kayak hobi wing, uh, aku fans, itu tuh beda-beda. Yang gue mau bahas adalah Yokomo punya. Uh, kalau Yokomo yang terbaru itu, kalau nggak salah yang... apa, 100 itu gue lupa ya. Uh, itu gue juga belum tahu, karena barangnya belum ada dan gue gak pakai itu, jadi gue mau bahas ini. Ketama-tama uh, lo mesti tahu adalah remote lu mesti dalam keadaan nah, netral. Jadi kalau gua biasanya untuk ini uh, untuk throttle kayak e4 throttle forward sama remnya gua gua balikin ke 100. Begitu uh, untuk uh, throttle uh, rate-nya yang dual rate-nya tetap 100 sedangkan si Eksponennya, gua balikin dulu ke 100. Kalau sekarang ini, gua pakai nah pakai di sini tuh uh, minus 19. Kalau di putabasan dua itu plus 19 terbalik. Karena ini dia bacanya terbalik, throttle-nya. Kalau yang Nobel punya terbalik. Jadi ini gua balikin dulu ke, no. Nah, uh, untuk totalnya udah gua balikin semua. Nah, <tuh> kemudian jangan lupa buka bodinya dan uh, pakai standing bawahnya ya supaya aman ya uh, sebentar nih gua ambil kalau ini gua pakai adanya ini gue <tuk> pakai dulu supaya apa? supaya tidak loncat mobil lu saat dikalibrasi. Uh, jangan lupa colok baterai colok baterai dia kalau ISC ini yang yoko mau punya dari uh, RPX, BLRS BL4 Pro itu sama RPX2 itu Lalu uh, nyalain on biasa, nanti ada tombolnya di sini. Uh, Kalau ini nanti, dia ada tombol ininya, Lu nanti, eh, nanti lu lihat, dia ada tombol ininya, ada tombol setting, nanti lu pencet. Selama 3 detik, uh, nanti 3 detik, akan di, uh, Ininya tahan, 1, 2, 3 dia akan blinking nah, pertama kali itu dipencet gas eh salah cumi kita ulangin <laughs> ternyata salah kenapa? karena gua mencetnya gak kenceng tadi soalnya oke gua pencet dulu yang kenceng udah dinyalain ini gua tahan settingannya ini agak susah soalnya eh Oke, okay, bahan satu, dua, sampai dia blinking. Ada bunyi itu kan? Tini ini, nah ini, digas, sampai dia merahnya nyala. Rem, merah, sama hijaunya nyala. Diketengahin, dia hijau merah keripali-balik. Nah, ada bunyi itu. Tini nah, ini, tanya artinya sudah terkalibrasi. Nah, ini lo bisa main dengan enak. Oke. Okay. Uh... Kenapa mesti kalibrasi ESC? Biasanya kalau lu setting-setting ESC, setting-setting remote, ya namanya elektronik ya, dia suka ada bug suka ada case memorinya yang kadang-kadang ketinggalan. Jadi, uh, perlu untuk beberapa kali lo uh, untuk uh, kalibrasi sih. Kayak itu kalau gue biasanya udah berapa bulan, setelah banyak rubah-rubah, kalau mau balap, gue baru kalibrasi supaya bisa maksimal hasilnya. Itu aja, hari ini nggak usah panjang-panjang. Nah, tungguin video gue berikutnya ya. Thank you. Bye.